tentu oh ini? Tentu-tentu, cari Eh, muka kalau <laughs> ada ini kalau kalau pada dibagi ya ini hei ini hei ini hei ini hei hei hei saya hei hei hei hei mau saya tantangan, tantangan, tantangan, tantangan. tiga saya akan memberikan uang senilai Rp100.000, kak ini uangnya kak, sudah saya siapkan maka. kalau kurang uang, saya siap oke, ya, nah, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita mulai kalau boleh tahu, kita dulu kakak siapa ini? ini, kakak. ini. Kakak. ini. ini dengan api Jepang, Desa Desa Iya iya iya Oke, okay. lanjut aja Kak Nanti saya kasih video ini Tolong sendiri Kak, jangan nah, sampai Santai, santai Sampai nah, Yang nah. nah, kakak siapa dulu beli nanti? Jeli Oke, jangan sampai saya kasih video dulu agar nanti bisa dapatkan lanteran gue Tolong diperhatikan jangan salah fokus Dengan tangan saya memotong video nya Satu, dua, tiga, tiga Keluarin, ini gini ini, iya dapat naik Satu Dua Tiga Ayo, gimana, gimana? Oke Eh, dulu Tapi, tadi Cari solusi sama-sama, oke? Bentar, ya ayo ya apa ya. sih <gulau> ayo coba lagi ya pelan pelan aja pelan pelan dua tiga ayo terima kasih dua tiga ayo terima ya. ayo terima kasih ya. ayo terima kasih ya. ayo terima ya. kasih okay padahal bisa, tidak nggak apa-apa, ya, <mulai> aku ah, oh, oh, oh kakak bisa, -kiranya. bisa, -kiranya. bisa, -kiranya. bisa -kiranya ayo soalnya banyak saya nanti setelah apa saya itu kita oke tidak? buna kan jangan ya ya iya, oh, <tuk> iya, gimana, gimana? bentar, bentar, bentar, bentar. ya ya oh, kakaknya semangat ya. banget, guys ayo iya <tuk> ya, ya. <tuk> Oh, kayaknya boleh pindah, apa? Apa? boleh pindah Ya, boleh Pindahnya sesuai dengan teorinya Oh, ya, guys bimbingan sudah menanti, kan, ya, ya ayo, ke lanjut, terus, lanjut paling guys, tenang nanti ketemu lagi. aku kamu. Ya, <lohan <lohanpetkan lohanpetan> Sama -sama ya, iya, iya, iya, iya, Tadi dapat semua, saya semua loh. ya? Nah. Ya, satu, dua, tiga, tiga sudah <tik> <tik> <Tidak ada> yang... <tik> naik <tik> <tik> 1, 2, 3, putar Gak kan ada ah. apa? Eh, itu apa? Iya, itu salah Ayo, lagi, tahu kebenarannya gimana Eh satu, dua, tiga, putar Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tinggal naik naik kana, tinggal iya, iya, iya iya, ya, ayo ya, ya, ya, Ini itu Ya, ya gimana? Sudah bisa naik Saya. salah. Ya berarti ini Juga Ya, Ya. Ya ya Masih gagal tadi Sudah bisa turun tadi tinggal naiknya ke atas Ada yang tinggal Ada tinggal dua kakaknya Ada apa-apa satu dua tiga putar Kekak, ayo. ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo Terus, terus, terus, terus, ayo oh. Oh. Oh, ini ayo terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, kepalanya tidak benar ya Ancoeron, terus terus terus. kakak punya dapat nanti kak ya apa ya ya ya ya putar 1 2 3 putar ya Ya. Baiklah, sudah. Nih, nih. Ya ini, muntangnya ke bawah tapi balik arah enggak apa-apa. Sebenarnya itu muntangnya ke kanan tadi, ya, eh, tapi yang mulanya ke kanan enggak apa-apa. Tapi ini udah benar, Guys, ya. Ada yang tahu ini? sudah benar, naik, naik turun ke bawah, sekarang naikkan apa lagi? Dengan cara yang tabang. Ayo. Ah, ayo naik, naik, naik. ayo naik, naik. naik. <hisệ stamperay> <out> <tik kemusi flying out> Tidak. bisa Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Ayo Ayo Udah bisa, ga oke oke oke oke Lepas, Tunggu, Sampai, di atas, Kak ah. Ah, lepas, gajang, gitu. <tuh> Nah ini Kak, kelompolnya kan, dengan yang baik ya, dengan kan. berhasil untuk kakak upunnya guys dan Yay. ambil ambil ambil ya terima kasih untuk partisipasinya bermain di channelnya loreninar youtube channel oke nah. masih ada oke selamat untuk keberhasilnya kakak yeah. upun kita